Sallu ala Nabi Muhammad Murahadirin dan hadirat Marilah bersama-sama kita dengarkan Tawsiah agama Maw'idudul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Guru kita Ki Haji Bahauddin Nur Salim Dari Ponpes Al-Quran Narukan Rakyat Lembah Kepadanya Waktu dan tempat kami bersilahkan Sallu ala Nabi Muhammad Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wa'umma sali wa salim ala syaitina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Yang terhormat Habib Zainal Akhidin Asgaf Sedantan para habda'i Para kaya hormati. Tamu kita spesial Yang sangat saya banggakan Pak Ganjar dan Keseyiasin Yang kami hormati Uh, malam ini adalah malam yang paling saya hindari gitu. <laughs> karena saya dulu diminta Santri Gayeng berkampanye dan saya bilang jangan ada tradisi ulama berhadap hadapan sama Umarok <laughs> makanya tadi saya di belakang karena takut berhadap hadapan sama Pak Ganjar <laughs> karena dulu jargon saya di Santri Gayeng duet Pak Ganjar Besiasin itu mewakili ulama dan Umarok sehingga jangan ada tradisi berhadap hadapan tapi malam ini secara terpaksa saya berhadap-hadapan, makanya saya menghindar sebenarnya tadi. Dan ini pertama saya ketemu Pak Ganjar, sebenarnya beberapa kali saya di pesawat, tapi ya nggak ingin ketemu karena tadi memang saya masih konsisten berpegangan ulama itu sebaiknya nggak berhadap-hadapan sama Umar. Jadi yang tanggal berapa Pak Ganjar itu pas saya satu pesawat dengan jenengan, dari Jakarta ke Semarang. Tapi saya tetap nggak berhadap-hadapan tadi. Beliau di depan, saya di belakang. Sebagai konsekuensi saya rakyat, beliau pemimpin. Jadi ini fair, <laughs> pokoknya tadi saya di belakang. Tapi nanti insya Allah di akhirat, kalau saya terpaksa yang jadi imam, semoga Pak Ganjar juga ikhlas. <laughs> jadi supaya fair, jadi gantian lagi kira-kira gitu. Tapi ini hanya gulian, semoga kenyataan. <laughs> Terus yang kedua, ini sudah berapa menit. Yang kedua begini, saya ini korban nasihat teman saya. Gus, ojo teman nemen enak Kenapa? suarganya warbahamun. Karena awar kita dari sungkan Sehingga saya ini kedeluk kiai tapi paling awam. Saya ini kiai paling awam. Jarang sholat sunat kalau pagi aja ya jalan-jalan ke pasar. Pokoknya awam sekali. Karena takut, saya itu di surga bareng Habib Zainal Abidin. Pasti sungkan karena tadi dia berbisik sama saya beliau aku nambil umur tua ya sungkan gitu, gitu. jadi saya nggak usah berdoa minta setelah dengan Habib Zen deh jangan sama Pak Ganjar, ajudan, pancet ya ini suaraku aja ya, adjudan kan gitu maka semua ajudannya saya minta surganya beda kelas dengan siapa? Pak Ganjar atau kalau satu kelas ya beda ruangan dulu supaya ada ini. Gitu. jadi ini guyonan-guyonan yang saya memang berharap surga saya itu tidak bareng Mbah supaya tidak sungkan, karena di surga itu nanti dihalalkan minum Homer, nge gitu. Terus istri juga tidak dibatasi, semuanya cantik, kebayang nggak kalau bersama guru sampean? Nasihat itu membekas sampai sekarang, sehingga saya mohon maaf, saya termasuk ia yang paling biasa-biasa saja dalam ibadah. Karena masih korban nasihat teman saya. Saya nggak biasa itu dalam hal ilmu, saya ini fanatik kalau ini. Saya masih ngajar kitab-kitab yang besar, yang sulit. memang tahu kenapa alasannya? Karena kalau sulit, tidak bisa itu orang maklumi. Tapi kalau saya nggak cama maklum, figurung kitab monoik orang iso ketangket tem. Jadi ini ini agak-agak politik sebetulnya. Gitu. Jadi saya mohonlah, pokoknya Indonesia itu damai, seneng Amin. karena yang dikatakan ma'ruf itu kebaikan bersama ma'ruf itu dari master urfan sesuatu yang mudah dikenali oleh akal tentu rukun itu baik saling membantu itu baik saling konflik itu tidak baik Mungkar, mungkar itu angka syaruh syara itu nggak mengenali itu Mungkar manis sesuatu yang susah dikenali sehingga agama ini sudah datang dengan segala kebenarannya ulama mengharamkan khomer negara juga memburu bandar narkoba ulama mengharamkan maling negara punya sarana untuk menangkap maling yaitu para polisi ulama mengajarkan kebaikan negara juga ikut membantu mewujudkan BBJS dan sebagainya dan sebagainya. jadi susahnya apa sih ulama dan umarok kerjasama dan susahnya apa sih tidak berhadap hadapan. makanya saya nanti berencana setelah acara ya saya pulang, gak perlu ketemu pak ganjar supaya ada apa berhadap padapan <laughs> saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Aku kiniyati Kusbahak tak kuonceramahki Aku tak ambekkan sedelok malu Tak nyedipi panganan-panganan saya dengar Belum sempat makan ini Belum sempat ini jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ambekanku kapan ini Tapi semoga yang sedikit itu Keluar dari Beliau Semoga berkah untuk kita yang hadir malam hari ini Semoga sekelumit tadi dari beliau Berbuah sangat banyak untuk kita hadir malam hari ini Terutama santri-santri yang merayakan hari santri Semoga menjadi santri yang unggul Santri yang sukses Santri yang membanggakan kedua orang tuanya Santri yang berguna bagi nusa dan bangsanya Santri yang membanggakan nabinya Rasulullah Muhammad SAW Jangan lupa seluruh santri besok diharapkan Yoneiso melu upacara. Oke, ada apel besok, Pak e. ada apel di alun-alun rembang besok dimulai dari jam setengah delapan pagi. Sebenarnya saya juga diharap untuk ikut upacara besok jam setengah delapan pagi. Tapi karena memang bangsa saya ini bangsa-bangsawan, bangsa tangiawan. Gitu, Eko, koyangel, jam setengah delapan itu biasanya saya baru start mau tidur. Biasanya, lagi berhubung di Kuala Melu pacara, ya turunnya kalau ngateklah niscaya. Insya Allah. Hadirin dan hadirat, Rahimahumullah. Semoga perjumpaan ini malam hari ini, apa yang dikatakan oleh Gus Bahak tadi, apa susahnya ulama dan umarok kerjasama. Sebagaimana kusidah yang saya bawa tadi, ulama dan umarok harus kerjasama, menjaga moral bangsa dan harus selalu bersatu mewujudkan cita-cita para pendahulu para pendiri bangsa negara Indonesia ini. Semoga kemarin dengan dilantiknya Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Haji Ma'ruf Amin berkah solawat malam hari ini ke depan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdua diberikan kesabaran untuk selalu menjalankan amanah dari rakyat Diberikan kesuksesan untuk menjadikan negara Indonesia semakin sukses, semakin maju, semakin bermartabat di mata dunia, dan tugas kita sebagai rakyat adalah mendoakan beliau dan mendukung misi dari beliau supaya cita-cita kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, perkumpulan-perkumpulan sebagaimana malam hari ini banyaknya majelis solawat di Tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah yang luar biasa bisa dikatakan bahwa Pulau Jawa ini yang paling sering majelis solawatan adalah Jawa Tengah luar biasa Jawa Tengah tentu semua itu dikarenakan karena pemimpin Jawa Tengah juga cinta solawat beliau Bapak Ganjar dan Gus Yassin kemana-mana sejak periode pertama Bapak Ganjar memang sudah selalu mencanangkan begitu beliau jadi gubernur jateng bersolawat setiap kabupaten muter setiap bulannya dan alhamdulillah malam hari ini jatai rembang kabupaten rembang insya Allah di bulan depan di mana lagi bersama dengan Habib Syekh bersama dengan para habaib yang lain ya kadang karo Az-Zahir kadang karo Habib Syekh kadang Az-Zahir kadang Habib Syekh sing iso lah padha wae sing penting menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah di rembang malam hari ini saya tadi ngomong sama Gusba dan Pak Ganjar Solawatan yang rembang ini bendera nih zaman perang badar kan Nabi bin, masya allah bendera nih akhirnya nemen pantasi suasana koyo perang badar bukan perang uhud iki. Orang apa -apa, tapi bendera ni, kalau membuat panjenengan semakin semangat bersolawat nggak apa-apa dikibarkan benderanya. Sebenteng koyo di pondoki sirai puncak nih koyo, nggak solawatan ngarutulana, neng neng neng teng lah, bahaya. Orabapola di duaorgi bendera nih, saya penting solawati juga sergap. Saya penting bendera nih ya api, api lah bendera Sekarmania, Zahirmania, bendera solawatan nggak apa-apa. Tetap semangat para pecinta solawat yang ada di kabupaten Rembang. Dan saya titip kepada panjenengan seluruh pecinta solawat yang ada di Rembang, tolong kalau ada majelis solawat jenengan jangan pilih-pilih. Ada majelis solawat diramaikan, disukseskan. Ojoan delok-delok sopos segmen. Kini orang abipin, orang gelem, ni orang abipseh, orang gelem. Jauzah. Majlis solawat semakin berkembang di Jawa Tengah. Yang mendapat keuntungan, yang mendapat faedah, yang mendapat manfaat adalah masyarakat Jawa Tengah sendiri. Masyarakat Jawa Tengah sergap solawat berkah semakin diturunkan oleh Allah. pahala diturunkan oleh Allah. Barokah diturunkan oleh Allah. Akhirnya yang terjadi apa? Pertaniannya dibikin sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangannya dibikin sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ilmu semakin berkah. Ada di Kabupaten Rembang dan umumnya di Jawa Tengah dan lebih umum lagi di negara kita, Republik Indo. Indonesia, Allahumma amin. Ya Rabbal, Alamin.